Nah. Okey. Alright. Hi guys, aku Daniel. Eh. Assalamualaikum guys, aku Daniel. So welcome to the escape. Okey, malam ni jelas aku nak cakap dengan korang. Semalam ah, semalam ah. Aku post siang tadi kan. Semalam lah, aku ada post video pasal pasal apa? Pasal cara nak tips ataupun cara untuk korang tulis skrip filem ataupun drama kan tu. Untuk... Cara untuk korang buat satu plot to plot untuk plot story atau plot twist Cara Semua tu lah Okay So hari ni aku just nak fokuskan dengan satu um, Cara Eh bukan cara Aku nak guide Bukan guide Aku nak Macam mana Aku nak bagi tips lah Macam mana untuk korang Tulis um, Lirik Ataupun Buat lirik lagu So mostly aku beli beat Dekat Dekat Youtube Dekat maker Youtube dan aku Tuliskan lirik Then Ya yeah, decoding semualah So sekarang aku nak tunjukkan korang Macam mana aku terus lirik lagu Dah Okey, Banyak ni eh? Sepanjang hidup aku sekarang ni Aku dah Alhamdulillah aku dah Hasilkan lebih daripada 50 um, Lirik Tapi Yang menjadi Sampai jadi lagu sekarang Hanyalah lebih kurang 22 Lirik sahaja um, Boleh Relate lah <tuh> Aku macam kurang mood doh Sekarang ni sekarang Tak tahu lah berapa Tak tahu Saya so, ah, turun lah Macam mana aku nak ajar korang Okay um, Ni based on my experience ha Cara untuk aku tuliskan lirik kan First thing First thing first um, Korang kena um, Letakkan tema Untuk um, Lirik korang Contoh uh, Lirik kau ni apa Lagu kau ni Kau nak Um, ceritakan tentang Perjalanan cinta kau Haa, uh, yelah Sekarang kan tengah trending Rap pasal cinta kan Rap Macam-macam lah Dia ada Dia ada disc Dia ada disc track Dia ada macam-macam Aku kurang lah Bab-bab cinta ni kan Sebab Yelah Tak ada sebab Aku lebih suka buat Skrip pasal Eh, skrip pula Aku lebih suka Tulis lirik Pasal Haa um, Hidup ataupun perjalanan hidup um, Someone lah So Ya yeah, Maybe aku Aku rasa aku akan tunjuk orang. Macam mana aku nak tulis lirik um, Tulis lirik Jalan hidup aku lah. So Macam contoh Temang kau Kau dah penat dengan dunia kan Okay Itu point pertama Kau dah penat dengan dunia Dan kau perlu karyat secukupnya So kau tulis tadi um, But kalau kau nak tulis lirik untuk chorus ni chorus ni dia agak payah. Sebab apa dia agak payah? Dia memerlukan satu um, uh, memerlukan baris ayat yang membuatkan orang ternyang-nyang di ingatan. Uh, macam contoh aku tak ada yang aku tak ada aku tak ada chorus yang sedap pun. Aku bukannya hebat mana. Tak hebat pun. Masih newbie, masih budak-budak lagi. takat ni aku rasa yang menjadi ingatan orang kan um terutama ama ama disko dengar untuk lagu aku jatuh so cuba kau menghadam kata aku ini biar cacat hitam walau dari mimpi kata itu bukan dari sisi sini baru kata sian benar sampai sini so um, ama suka dengar tu ramai juga yang suka dengar um, ataupun singgah sana terbeluduh nama agar insan yang bangga adalah mama So, dia... Hujung dia eh. So, dia agak mudah lah untuk orang dengar. Okay, itu tema. Eh, tema. Ataupun chorus. Cara kau nak pilih chorus. Chorus kau kena buat baris ayat yang menyebabkan akan orang ingat. Sampai ternyang-nyang ingatan dia. Bila lepas dengar je lagu tu. Okay, selesai second It's Cara kau nak tulis. Um, Niri untuk rap. Ataupun verse lah. Kalau aku rap ni, aku suka... Aku suka dua pembayang Dan dua benda yang aku nak sampaikan tu So, aku boleh contoh dekat sini Ini Pembayangkan aku tak banyak pembayang Aku banyak taruh Aku banyak taruh straight to the point Contoh, aku cakap lain straight to the point ni kan Waktu kian berjalan bermainnya di fikiran Berjaya masa depan jika kau jagakan iman Illuminati telah muncul sesatkan ajaran Jangan terpengaruh untuk kekalkan masa depan So, dua baris atas Untuk aku menceritakan um, Tentang kalau kita jaga iman kita So, kalau kita jaga iman kan So, dia macam Otak kita ni Fikiran dia bercelaru Betul? Okay um, Baris, dua baris yang last ni Illuminati telah muncul sesatkan ajaran So, ini straight um, uh, Illuminati ni Um, satu orang kata Satu agensi Bukan agensi Pertubuhan Ah Aku mana nak cakap Illuminati ni Macam kumpulan dajal lah Saya kata lah Kumpulan dajal So Kumpulan dajal Orang yang menyokong Dajjal lah Untuk sesatkan ajaran Semua agama kat dunia ni Termasuklah Islam Christian Semualah agama okey Belas Isa Jangan terpengaruh Untuk kekal kekalkan masa depan okey Maksud aku Illuminati dah muncul So um, Kita nak kita jangan terpengaruh. Untuk kita... Kita jadi diri kita sampai bila-bila. Kita tetap dengan pegangan... Ajaran kita. Betul? <laughs> um, <coughs> Okey. Ini... lirik -li Daripada aku punya lagu baru. So guys, jangan lupa dengarkan. Stay tuned. Sampai lagu baru keluar. Aku ada dua lagu. Aku beritahu je dah terus. Somebody to hold. Dan juga... Miss Me. Um, somebody to hold. Ini... Um, dari... Aku boleh kat beatmakers lah Apa namanya GANG uh, GANG Haa Apatah <laughs> uh, Banyak juga Nanti kalau korang rasa nak tengok lirik-lirik aku ni Korang just buka je lagu aku Dekat lagu aku Bawah ni dia ada Aku ada letakkan lirik So bolehlah fahamkan setiap baris ayat tu Aku taklah ada hebat mana Aku selut dekat penulis lirik Atau apa komposer Mencipta lagu rap paling hebat lah Aku Selut dekat dua orang Iaitu Mr. General Dengan Mr. President Tahu sendiri kan Haa <laughs> um, Aku rasa tu cukup Untuk aku ajar korang Okay tips untuk okey. Lagi satu Ini apa yang aku selalu guna Untuk orang dapatkan idea Tulis lirik ini Dia bukan satu hari Dua hari je Kau kena Kau kena spend time Dengan diri kau sendiri Kau kena cari Apa maksud lagu kau Bila apa maksud lagu kau tu Supi kau fikir Contoh kau dah tulis dua baris ayat Kau dah stuck lah hiding kau Kepala otak kau dah dah stuck lah So Kau take um, Kau rehat jap um, Take it some drink Ataupun kau bersu-pusing Jalan-jalan Kau kehulu kehulu kehulu kehulu Make sure Kau bawa kau punya note Ataupun kau punya phone Dah setiap dengan note lah Dengan note kan So bila Kau dapat je idea tu Um, kau terus um, Kau terus tuliskan Dan kau susahkan ayat dia Cantik kan rapi kan Confirm Cantik dah nice dah Itu apa yang aku selalu buat. Kalau tak pun Kau cuba lepak Dekat tempat yang tenang um, Macam Pantai uh, Tempat yang tinggi Kau nampak lah view yang tenang Kau nak lagi waktu yang senang Untuk kau tulis diri Malam Malam Cakap malam Sebab apa Aku tak tahu sebab apa Tapi Malam ni satu waktu yang sangat tenang je Sebab Dunia kita ni akan menjadi Senyap seketika Aku nak buat tanya lah. Senyap seketika Okay guys eh, Nanti aku screenshot lah Bila um, takut Video pun ada 8 minit So guys um, Film dah ada dekat YouTube. So bagi ramai, banyak-banyak view Share dekat family, share dekat semua Kau oh, share dekat siapa-siapa Filem sahabat titian takde prison stone ni Aku minta maaf Kita ada banyak masalah kat dalam filem tu Banyak yang berbab Aku rasa korang tak suka Banyak yang Rasa hamba Tapi um, InsyaAllah itu adalah Kunci untuk kita orang berusaha lagi Yelah masih newbie kan? Masih kanak-kanak Say kanak-kanak Riang lagi kan Ya insyaAllah kita akan cuba yang terbaik So guys, stay healthy, stay safe Jaga SOP Sekarang case kita dah Ui, aku tak boleh nak cakap Nanti kalau aku ngamuk Aku, eh aku tak nak cakap Tak nak cakap, tak nak cakap Aku, dah video sampai sini kot So guys, don't forget to subscribe Like, comment and share Aku Daniel, Escape in The House Peace, Assalamualaikum Bye